Ini tadi Nah, tak. Kamu yang 어. 서바이트. ini cak apa siapa? dia baca sama yang oh suka anak Siri kok. Ini 200-nya. Teman Saya waktu itu bagus juga macanat bangkrut enak perusahaan tuh bangkrut.